Lev Ivanovic Yasin atau yang lebih dikenal Lev Yasin, kiper berkebangsaan Uni Soviet yang lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1929 dan meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 1990, adalah satu-satunya kiper yang memenangkan Ballon Dior, dan dinobatkan sebagai kiper terbaik abad 20. Sepanjang karirnya dia telah bermain di 800 laga lebih dan menepis tendangan penalti sebanyak 150 kali.